Salam sejahtera, teman-teman sekalian. Kali ini, saya ingin berbagi cara memperbaiki power supply. Di sini, saya ada power supply monitor LG 20 ini. Misalnya, uh, itu IC regulatornya ini pecah. Jadi, di sini ada IC regulator hitam, itu. dan IC ini pecah. Dan saya kebetulan tidak punya stop untuk mengganti IC, jadi saya akan menggunakan gunakan ini gacun 5 kabel ini dengan gacun ini kita tidak lagi membutuhkan rangkaian PWM yang ada pada power supply ini jadi rangkaian PWM nya nanti digantikan pakai gacun yang kecil ini rangkaiannya sangat sederhana jadi yang dibutuhkan cuma tegangan 400 volt dari listrik ya kemudian outputnya ini juga harus normal. Kemudian nah, di sini ada tegangan 5 volt atau 6 volt, ada yang 9 volt untuk menyalakan AC. Jadi, yang bisa ini dinyalakan pakai rangkaian pada primer ini. Dan bagian primer di sini itu ada biasanya sih pada umumnya 5 volt. Itu yang kita butuhkan untuk menyalakan Ada gajah ini, ada lima kabel. Ya, di sini urutannya ada hijau, kemudian ada putih, merah, hitam, dan kuning. Kabel hijau dan hitam ini adalah tegangan utama yang ke listrik yang 220 ratus dua volt. Itu. Kemudian yang warna warna kuning ini adalah bagian switching yang merah ini adalah jalur lima volt yang menyalakan IC nice ini dan yang putih ini adalah output nanti terhubung ke auto-coupler oke ini saya jelaskan sekarang ini tegangan 5 volt yang primer ya ini ada dioda dioda yang ini yang ada elkonya ini. yang terakhir ini ke optocoupler ya optocoupler itu yang bagian dalam yang di bagian ini ini kan ada ini ada garis-garis ya ini jadi sebelah sini output referensi sini adalah yang ke, terhubung ke ini nanti jadi kakinya ini ada dua di dalam ada yang ground satunya satunya itu ke referensi jadi kita perhatikan di sini yang sebelah sini berarti yang sebelah sini Selesai, tinggal kita coba sekarang. Kita coba dulu nanti. Kalau sudah dicoba berhasil, saya akan buatkan ini. Buatkan apa? Pendingin di sini.